Siapa yeah boy? Oke, okay. mah aku tanya pecah kali tiga puluh kayak enak, udah ada kali dua. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, auto sempak ya kawan-kawan ya sempak kakejewus wangi ya. halo halo baraya wayang apa kabar ya semua semoga sehat-sehat e -e. kembali lagi ya dengan mamang joni iya seperti biasa ya di channel tercinta kita wayang jackpot e -e. seperti biasa mamang joni mau main si aki Jahannam ya kakek jahanam kakek Zeus. Ya, apa segalanya. ayo langsung kita mulai iya ini kita udah ada di dalam gamenya ya kawan-kawan seperti biasa memang Joni bawa modal gocap ya kita spin turbo dulu DC nya di onin di bet 400 seperti biasa ya kita lihat dapat apa sepertinya ngegorolong ini ya oke gak apa-apa di spin cepat 10 spin bos 10 ya gitu ya kalau ngomong mah biasa we mainnya Maya kalau udah nanti kesana-kesana baru main feeling <guluh> oke okay, kosong alas ya kosong semua eh belum ada yang pecah-pecah langsung kita gas kun aja oke okay. uh, uh, awal-awal kita rumusnya gitu ya turbo 10 spin cepat 10 langsung all-in oke okay, hijau kuning Oke, biru mantap, cincin aduh, ya enggak diulti juga. ah oh, aing multi kemana baik. Oke, kali dua dapat. Hmm, kaldu-kaldu cantiknya ya, kurang pecahannya ya. Oke, dapat kali lima langsung nyangkut. Oh, aduh, enggak ada lagi yang pecah. Oi. apa papa, ayo lagi. Oh, kuning sih, ya ala sih, boy aloh oh kali 8. aduh kakek jahanam yang aduh kali nya saya nggak kena aduh oke biru Ungu kuning mana ultinya kakek ulti goblok kakek anjim mana ultimu kakek Kok mana ulti Multi sih ya, oh, mantap kali 10 Aduh, aduh, aduh adu, enak ya. Auto sempak kita tipis-tipis yang pertama ya kawan-kawannya. Hmm, kakek jayus lagi ya kawan-kawan. Oke biru, oke ungu, mantap. Hijau, iya. yang pasir, oke sekunt. lagi kakek. Kali 6 di uluti ya. Enak-enak-enak Sempak lagi ya kawan kawannya Sempak-sempak tipis ya Oke kali 3 Iya mantap dapat Aduh ya itu cincin Kurang 2 Oke ini nice, nice ya gak apa-apa ya Ditampi so, udah, udah balik modal Lagi oke bi. Oke hijau oke Kuning Iya mantap Lagi ke iya Biru mana ultinya kakek enggak di ulti didiem di, -di, -di, -di pelong ya mm -mm, dicicinkuin baik ya aku teh, oh, Aduh Aduh Aduh 126 ya lumayan lumayan lumayan uh -uh. naikin bed ya sama kita ya, Memang dunia kita di spin turbo biasa kita rumus-rumus cantik dulu oke okay. kuning ya Boy uh -uh, mantep Oke, okay, lagi oke, okay. ulti aki boleh, ultinya lagi tidak dikasih anjing, anjing, anjing, anjing. Oke, okay, Jo, Oh iya, ini gelasnya pecah, pecah. Ultinya mana aki, aki, anjing, aki, anjing yang gak mau ngulti di luar. Aduh, gila kan pecahnya dikit aja mau ngulti ya? Si Aki ya, memang jahanam ya. Akidah Jahanam ya, aduh, Ainga oke, satu lagi Seketaknya kakek Eh, aingah lewat hungkul Aduh, iya, Ainga langsung ya di 120 ya. Kita lihat ya, dapat apa ini ya? Naik oke, kelimpat Aduh, lewat. ah, aaaa, Uh, uh, mantap, itu mereka biru kena. Oke, okay. Oh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, cuma kali delapan, tapi tidak apa-apa ya, kawan-kawan. Ya, heeh, -he. apa-apa ditampi ya? Oke, okay. ya, yeah. oke, okay. oke, okay. ulti putih, putih, ulti putih, ulti. anjim ultinya telat anjim anjim anjim kali dua Oke mantap kena iya enak alas ya totos iya mah eh iya totos Aduh iya dapat lagi ya lima ya ke ya enggak papa enggak papa enggak papa Oke ditampi aki Oke Oh uh, uh, uh, ulti Aki. Aki ulti mana Aki? Kali 2 aja nggak apa-apa. Uh, kali 4 ya lumayun ya. Uh, Oke, okay. nice nice bagong ya. Aduh hanya. Aduh, tapi masih jauh ya ini kita ya. Oke. Okay. Heeh uh, uh, merah. Oke, okay, iya. Mana? Iya. Oke okay. Kaldunya udah nyakut Lagi ditambah kalti ya Aduh aduh aduh aduh Enak sekali ya Ulti ulti cantiknya ya Oke okay, kali empat Ya kali dua Lewat begitu saja Oke okay, mamang Joninya lewat Anjim Kali 5 dapat Lalalalalala Obohan Obohan obohan Oke okay, sempak ya Sempak kok Iya kuning Iya hijau Aduh uh, Oke okay, Biru lagi oke okay. Aduh kaldu Ya di ultinya Kaldu-kaldu Cantik ya Kali dua, Hmm Siap boy Oke okay. aku nah, tanya pecah ini, kali kali puluh ribu Anji Aduh enak Udah ada kali dua, Aduh Aduh Aduh Aduh Aduh aduh Auto Sempak ya kawan-kawan ya Sempak kakek Zeus Wangi ya, kawan-kawan. Ya enak, enak, enak, enak, enak. Memang Joni senang. Aduh, aduh, aduh, makasih kakek Zeus. Oke, sih, kali doh. Aduh, aduh, aduh, ngaliwah tungkul ya. He, uh, aduh, seperti biasa ya. Ini memang Joni ingetin buat kalian yang mau minta pola-pola sharing pola-pola ayo gabung di komunitas Mamang Joni ya nanti Mamang Joni sematkan di kolom komentar ayo masuk ayo di sana juga kalian bisa ikutan event tuh ada lagi ngadain event ya ayo masuk ke lagi bagi-bagi GA juga ada giveaway giveaway cantik ya yang mau ayo di sana juga siapa tahu kalian mau cari jodoh siapa tahu dapat jodoh di komunitas mamang Joni ya he, udah jodoh mah joko Komuninya honyak nggak ada yang tahu oke Hai masuk komunitas ya he, he. oke yang nanya ini mamang Joni main di mana seperti biasa mamang Joni mainnya di Boswin satu enam ya kawan-kawannya Baraya oh yang nggak cok sih ya oke mm -mm. Mm -mm. Okay. Oke, oke, aduh, oh, handai, aduh, aduh, aduh, eh, uh, uh, kuning boleh, oke, okay. yeah. iya, mantap, mantap, mantap, heeh, hmm. uh, uh. oke, okay. oke, okay. aduh, duduk, ini nggak dikasih duduk, duduk, duduk, Alah, alah, alah, alah, alah. nggak mau ngasih gratisannya si Aki ya Apa kita kasih aja lah buat si Aki Coba nih buat Aki nih He -he, Sok lah Ini berewelah -be lah ke si Aki Kita kasih Kasih aja ya buat si Aki ya Oke okay. uh -uh, mantap kuning Oke okay. oh, Wow kali empat aja nggak apa-apa ini Ngasih ya buat Aki ya Oke okay, mantap kali 8 udah nyebut lagi iya pecahannya yang enggak ada ya apes ya uh, uh, oke okay. hmm kali empat aduh aduh aduh aduh aduh wahadey oh, tipis-tipisku kat ya uh, uh, ini mah kita apa ya udah ngasih oke okay waduh kaldu kaldu kaldu aja hayowe kaldu mana kali merahnya kakek Aduh ulti kali merah momong joni senang di ulti merah, merah. oke okay. pecahnya bagus kastinya udah ada nggak eh, ada lanjutannya anu anu anu anu anu oke okay. ya he huh, nggak ada lagi eh hey, iya mah hey, eh kampret si Aki, ya oke okay aduh aduh, Aduh kurangnya. kurangnya aduh, eh sia, aduh sia, eh sia, toh, toh ini mah aduh terakhir kan ki, eh ultitek mana wa siaki mah aduh, mamang Joni liok, tapi nggak apa-apa ya, dari gocap udah satu juta ya kita ya dapat profitnya besar ya, ayo ah kita mah ada iseng-iseng berhadiah aja ini mah ya, he, ngasih buat si Aki udah ya kita oke okay. oke okay. iya lagi kita kasih aja buat si Aki tuh, ngabisin sisa 1 juta aja he, kita bedain 1 juta ya ini mah 80 ngasih buat si Aki ya he, mau dapat apa juga bebas lah ini mah, oke okay. hmm. ya ulti Aki mana ultinya anjim tadi ulti anjim anjim anjim anjim anjim kali tiga doangnya ngultinya lumayan lah ya kita mengasih aja ini mau buat si Aki ya oke kali tujuh udah ada hmm. Hmm. cuma ada kali 10 ya gocek enggak papa enggak papa enggak papa oke yang penting sudah bisa Wede kita ya, Wede. Wede cantik ini, kita sudah bisa. Wede, Wede cantik. Oke, okay. oke, okay, kosong. Mm -mm. uh. Oke, okay, cincinnya boleh jadi malah diulti. Oke, okay, cincinnya jadi. Kita kali dua. Oke, okay, mantap, mantap, mantap, mantap. Oke, okay, Mega aja ya. Oh, oh. aduh, sih kosong, kosong kosong ala hijau boleh kuning Oke jadi tidak dikasih aduh cincin mantap ulti uh, kali lima lumayun oke okay, lagi uh, uh, tidak dikasih juga ya, gak apa-apa oke okay. ini niatnya ngasih malah dikasih gak nih eh asya ala lewat ultinya kemana oke okay. aduh oh. Oke, ada kosong sih. Ya. La lele, lele. la cengeng ya. kasih aja buat si Aki ya. Kita udah bisa WD sekarangnya kawan-kawan bakaya ya. sekian aja lah dari Mamang Joni ya. Stay safe, stay healthy. dadah.